Pada saat ini, karena konfrontasi langsung sebelumnya, kekuatan Yuan di dalam tubuh Pang Hao telah tersentak dan bergetar, menyebabkan tanggapannya menjadi agak canggung dan canggung. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong saat lindung menyerbu ke arahnya dengan wajah yang penuh dengan niat membunuh. Pada saat itu, rasa takut muncul di matanya ketika dia akhirnya mengerti betapa kejam pemuda itu di depannya. Berat. Beraninya kamu, namun, seperti angin telapak tangan yang deras dan kencang dari lindung yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. Hendak mendarat di mahkota Panghao. Raungan yang mirip dengan suara petir terdengar tiba-tiba dari dalam anggota sembilan gerbang serene. Tepat, seperti hantu, sesosok muncul di samping Panghao dalam sekejap. Meluruskan kedua jarinya, dia tiba-tiba mengetuk. Cii. Kekuatan Yuan yang sangat tanpa batas langsung terkondensasi di sekitar kedua jari itu, terbungkus oleh Yuan Power. Jari-jarinya dibalut dengan udara hitam yang sangat merusak. Itu adalah Deatki, seorang ahli tahap kematian yang hebat. Serangan jari ini menyebabkan murid lindung untuk langsung berkontraksi. Secara khusus, fluktuasi Deatki menyebabkan ekspresinya menjadi suram. Memang ada ahli di panggung kematian mendalam yang tersembunyi di dalam anggota sembilan sereneget. Langkah pembunuhannya terhalang. Niat dingin di mata lindung semakin tebal. Namun, dia tiba-tiba memilih untuk tidak menghindar atau menghindari serangan yang masuk. Sebaliknya, serangan telapak tangannya yang cepat dan menakutkan melanjutkan jalannya dan bertabrakan dengan serangan jari itu. Bang, di kepala yang bertabrakan ini. Serangan Lindung langsung runtuh saat gelombang rasa sakit yang intens menjalar dari telapak tangannya. Namun, bayangan iblis melintas di matanya yang hitam legam. Tanpa ragu sedikit pun, kaki kanannya berayun dalam lengkungan yang licik, seperti ujung pisau. Itu dengan keras mendarat di dada Panghao. Fluktuasi mengamuk terpancar keluar saat Lindung dan Panghao terbang keluar pada saat yang sama. Saat terbang keluar, Lindung mendengus teredam. Tangisan menyedihkan keluar dari mulut Pang Hao, diikuti oleh semburan darah dari mulutnya. Sosok mungil dengan cepat muncul di belakang Lindung sebelum tangan kecil mendukung punggungnya. Cahaya biru meledak, menyebabkan mundurnya terhenti. Kakak Lindong, kamu baik-baik saja. Setelah menyadari bahwa dukungan Lindung telah berhenti, Mulingshan melanjutkan untuk bertanya segera. Aku baik-baik saja, jawab Lindung sambil menggelengkan kepalanya. Sebelum melihat ke depan, saat ini, ada seorang lelaki tua yang layu dan kurus dengan mata yang dalam dan cekung dan kepala yang penuh rambut abu-abu di sisi panghau. Saat ini, orang tua ini menatap tepat ke arah lindung dengan suram dan niat dingin. Kamu kura-kura tua yang tak tahu malu. Kamu benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam. Mulingshan juga melihat pria tua berambut abu-abu itu. Api amarah meletus dalam mata besarnya saat dia bersumpah padanya tanpa sedikit pun rasa hormat. Setelah melirik Mulingshan yang tampak muram, pria tua berambut abu-abu itu berbalik ke lindung sebelum menyeringai. Berat, kamu memang memiliki hati yang jahat. Ini hanya duel. Apakah perlu begitu kejam? Petik 2. Orang tua. Kamu tidak masuk akal. Ini adalah pertarungan individual antara dia dan aku. Dan pertarungan harus berlangsung sampai kita mencapai kesimpulan. Selama dia menolak mengakui kekalahan, pertarungan ini akan berlanjut. Selain itu, ini adalah caotik dimensi dan kami bukan anggota dari sekte yang sama yang membandingkan catatan. Jangan bilang padaku bahwa kamu mengharapkan aku untuk menunggu kekuatan Yuannya pulih sebelum kita bertarung lagi. Lindong mengejek. Suaranya dipenuhi ejekan. Setelah mendengar jawaban Lindong. Beberapa ahli di sekitarnya mulai tertawa. Mereka semua adalah veteran yang telah tinggal di Chaotic dimensi dan mereka bukan individu yang baik hati. Mereka semua tahu cara menghancurkan musuh yang sudah dikalahkan. Jika mereka dimasukkan ke sepatu Lindong, mereka semua akan menyerangnya juga. Namun, mereka mungkin tidak tegas dan tegas seperti Lindong. Karena itu, ketika pria tua itu mulai mengkritik metode kejamnya, itu membuat beberapa orang mencibir diam-diam di dalam hati mereka. Dicautik dimensi, jika seseorang tidak ganas, bukankah orang sudah dilahap orang lain? Lidah yang tajam, nyala api muram menyala di mata lelaki tua berambut abu-abu itu saat dia meraung dengan mencibir. Terlalu malas untuk peduli tentang dia. Mata lindung berkibar ke arah panghao yang pucat. Auranya telah jelas menurun dan jelas bahwa yang terakhir mengalami luka parah. Dengan senyum, Lindong berbicara. Jadi, apa hasil untuk pertarungan kita, saudara Pang Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Lagi pula, ada banyak teman yang sangat menantikan hasilnya. Kamu tahu. Mendengar kata-kata Lindong, wajah Pang tanpa sadar berkedut, sementara ekspresinya berubah agak pucat. Dari kelihatannya, hatinya pasti dipenuhi amarah. Itu benar. Hanya perlu satu kata untuk menentukan hasilnya. Jika kamu bisa bertarung, teruskan saja. Itu benar. Itu benar. Kita semua menunggu. Pada saat ini, beberapa tawa setuju dan bersuara terdengar dari lingkungan. Meskipun para ahli ini mungkin tidak berani berkomentar seperti itu dalam keadaan normal, inti petir yang dipertaruhkan juga melibatkan mereka. Karena itu, mereka secara alami akan lebih peduli dengan pertarungan ini. Mendengar teriakan tawa yang berasal dari sekitarnya, ekspresi pucat panghao menjadi semakin kaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa komplotannya melawan Lindong sekarang akan mengakibatkan kejatuhannya. Lebih jauh, dia jelas kewalahan dalam pertukaran sebelumnya. Sampai sekarang, dia menderita luka yang cukup parah. Jika dia melanjutkan pertarungan dengan Lindong yang kejam itu, mengingat temperamen yang terakhir, dia pasti akan melepaskan gerakan pembunuhan jika dia melihat peluang. Pada saat itu, mungkin bahkan tetua di sisinya mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Pang Hao beriak, sementara ekspresinya berfluktuasi tanpa batas. Setelah beberapa saat kemudian, dengan keengganan yang ekstrim, dia mengepalkan giginya sambil menjawab, pertandingan ini adalah kemenanganmu. Mendengar jawabannya, Ekspresi para ahli sembilan gerbang tenang segera berubah. Saat mereka hendak berbicara, mereka segera dihentikan oleh Pang Hao. Menatap lindung dengan kejam. Kekejaman dan kekejaman yang hadir di mata yang terakhir muncul seolah-olah dia ingin melahap yang sebelumnya. Haha, saudara Pang Hao pasti murah hati. Karena kamu mengakui kekalahan. Silakan serahkan 30 petir kor. Teman-teman kita di sini masih menunggu untuk mendapatkan mereka. Memejamkan mata ke arah ekspresi pucat Pang Hao, Lindong menyeringai ketika dia berbicara dengan mantan. Ekspresi Pang Hao langsung kembali menjadi suram. 30 inti petir, harga yang mahal ini menyebabkan rasa sakit yang cukup besar bahkan untuk seseorang yang setinggi dirinya. Namun, banyak ahli di hadapannya menatapnya dengan rakus. Jika dia mundur, tidak ada jaminan bahwa orang-orang jahat ini tidak akan bersekongkol melawannya. Setelah semua. Meskipun sembilan gerbang serene mereka kuat, itu tidak dapat memerintah seluruh Laut Iblis Cautik. Lindong, ketika kamu makan sesuatu dari sembilan gerbang tenang kami, berhati-hatilah untuk tidak tersedak sampai mati. Mengambil napas dalam-dalam, menggigil bergetar melalui telapak tangan panghao. 30 inti petir datang terbang keluar dari tas Kian Kun, sebelum menembak ke arah Lindong. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum tipis. Dengan lambayan lengan bajunya, setengah dari 30 inti petir diterima dan disimpan olehnya ke dalam tas kiankunnya. Adapun Adapun 15 sisanya. Mereka terbang langsung menuju para ahli di sekitarnya. Semuanya. Seperti yang kita sepakati. Haha. Semua orang bisa berbagi rampasan. Petik 2. Bang. Setelah melihat 15 inti petir terbang keluar, mata para pakar itu langsung memerah. Detik berikutnya. Yuan Powers yang pemberani dan kuat meletus ketika angka melesat ke depan mirip dengan petir. 15 inti petir sepertinya cukup banyak. Namun, bagi para pakar itu, itu sama saja dengan menuangkan secangkir air ke atas kereta yang terbakar. Karena itu, demi menyambar dan mendapatkan 15 inti petir, beberapa pembantaian dan perkelahian kacau terjadi secara alami. Menjelang pembantaian mereka, Lindong terlalu malas untuk peduli. Dia hanya bertugas memberikan 15 inti petir, dan siapa yang akan menerimanya tidak ada dalam daftar kekhawatirannya. Melihat 30 inti petir yang sangat cepat dibagi, kelopak mata Pang Hao berkedut, sebelum dia melemparkan pandangan suramnya ke arah Lindong. Sambil tersenyum sinis, dia berbicara, Semua orang, apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi masalah pribadi antara sembilan gerbang tenang kami dan Lindong. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh dengan Nine Serenegate kami, mohon jangan terlibat. Petik dua. Saat kata-kata Pang Hao terdengar, niat jahat langsung muncul di mata para ahli 9 gerbang tenang. Sebelumnya, Pang Hao menderita kerugian besar. Sekarang, saatnya untuk balas jasa. Setelah mendengar itu, tatapan para ahli itu berfluktuasi untuk sementara waktu, sebelum mundur. Berdasarkan kepribadian mereka. Mereka secara alami tidak akan mengambil risiko menyinggung sembilan gerbang tenang hanya untuk membantu lindung, meskipun mereka telah mendapatkan manfaat kecil dari lindung sebelumnya. Demikian pula, lindung secara alami tidak mengandalkan salah satu dari mereka. Dengan menyipitkan matanya samar-samar, dia memicingkan mata pada para ahli dari gerbang sembilan serene yang terpancar dengan niat membunuh, terutama untuk pria tua berambut abu-abu itu. Pria itu berada di tahap kematian mendalam. Berpikir tentang itu, dia tidak sedikit lebih lemah dari Mosie Ane dari Gua Angin Iblis. Untuk menghadapi ahli seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengaktifkan Burning Sky Cauldron. Namun setelah itu, dia pasti akan sangat lemah. Selanjutnya, memasuki masa kelemahan sekarang jelas bukan hal yang cerdas untuk dilakukan. Adapun sembilan gerbang serene. Setelah menderita kerugian sebelumnya, mereka jelas tidak akan mengusulkan permainan seperti pertarungan solo sekali lagi. Ini memang agak merepotkan. Gumam Lindong, aku sudah bilang sebelumnya, kamu tidak bisa makan makanan dari sembilan gerbang tenang kami. Petik 2, ekspresi menyeramkan dan suram hadir di wajah Pang Hao. Detik berikutnya, mengacungkan telapak tangannya. Dia berteriak, bunuh dia untukku. Setelah mendengar kata-katanya, 10 dari 9 ahli Serene get menembak ke depan dengan eksplosif. Tercakup dalam niat membunuh yang tebal, Yuan Power yang tak terbatas dan seni bela diri yang sengit menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas menuju Lindong. Berdiri bersama, Lindong dan Mulingshan memandang ke arah para ahli 9 gerbang Serene menyerang. Di tubuh mereka, kekuatan Yuan yang tak terbatas telah sama keluar. Qi. Namun, sama seperti semua orang berasumsi bahwa kedua belah pihak akan terlibat dalam perjuangan hidup atau mati. Seberkas cahaya hitam dengan marah berlari dari ngarai jurang petir di bawah ini. Beberapa ahli sembilan gerbang tenang dilanda sinar hitam cahaya. Ketika ledakan besar bergema, puluhan orang secara bersamaan menyemburkan darah ketika mereka terbang mundur. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir melongo dan menatap kosong. Sebelum mengalihkan pandangan mereka dengan panik ke arah jurang petir di bawah. Seperti yang mereka lakukan, sinar cahaya hitam yang menutupi langit tiba-tiba meletus keluar dari kedalaman. Di dalam lokasi pusat sinar hitam cahaya, adalah sosok yang berdiri beberapa meter. Perlahan berjalan keluar, fluktuasi yang sangat jahat dan menyeramkan memancar keluar, membuatnya seolah-olah beberapa dewa iblis baru saja merangkak keluar dari neraka. Imu. Setelah melihat sosok itu, kengerian dan kejutan meletus dari dalam mata Lindong. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 954, penarikan. Sinar cahaya hitam meletus dari kedalaman ngarai jurang petir. Keheranan dan keterkejutan ditampilkan di wajah banyak ahli saat mereka melakukan perubahan tak terduga yang terjadi di depan mata mereka. Saat tatapan mereka berbalik ke arah sosok kokoh dan solid di dalam cahaya hitam. Ekspresi di wajah mereka secara bertahap menjadi suram. Fluktuasi dari angka itu menyebabkan mereka merasa takut dan gentar. Sialan, apa-apaan itu, mengapa gua ini begitu aneh? Siapa yang akan memperbaiki begitu banyak boneka ketika mereka bosan? Petik 2, hal ini sepertinya tidak mudah untuk diatasi. Ya, itu jauh lebih kuat dari mayat perak dari sebelumnya. Apa yang kamu takutkan ketika mayat-mayat perak memberontak? Kami menghancurkan mereka. Apakah kamu berpikir bahwa satu pun akan dapat membalik langit? Petik dua, petik dua, petik dua. bisikan cepat meletus di daerah tersebut. Setelah kemenangan mereka sebelumnya, para ahli yang hadir tidak terlalu takut. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan angka absolut. Namun, setelah mendengar bisikan-bisikan ini, hati lindung tanpa sadar tenggelam. Tatapannya terkunci erat pada sosok kokoh di dalam cahaya hitam. Itu memiliki aura Yimo yang menyeramkan dan jahat sampai batas ekstrim dan bahkan lebih sombong daripada mayat perak yang dia temui sebelumnya. Apakah itu seorang Yimo? Lindong bertanya dengan suara rendah di dalam hatinya. Itu bukan Yimo. Yan menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Dia adalah manusia ketika dia masih hidup. Namun, korosi yang diterimanya dari aura Yimo terlalu berat. Dari kelihatannya, Yimo yang menyerangnya setidaknya harus mencapai level umum. Petik 2, tingkat umumnya, Gumam Lindong saat murid-muridnya berkontraksi. Yimo dari level ini sebanding dengan seorang ahli manusia pada tahap samsara. Ketika dia masih hidup, kekuatan orang ini kemungkinan sudah mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Dan hanya selangkah lagi dari tahap samsara. Sangat disayangkan bahwa ia jatuh di tangan Yimo tingkat umum itu. Selain itu, tingkat umum itu Imo menanamkan segel iblis erosif pada tubuhnya. Menyegel sepotong kesadarannya di dalam tubuh dan benar-benar mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Petik 2 Sangat Kejam Setelah mendengar penjelasan Yan, hati Lindong berdebar ketakutan. Imo itu memang sangat kejam. Mereka tidak melepaskan kamu bahkan setelah mengalahkan kamu. Tetapi malah menggunakan metode yang kejam seperti itu. Mari kita cari peluang untuk meninggalkan tempat ini. Mayat iblis ini sangat tangguh. Bahkan jika dia tidak lagi sekuat ketika dia masih hidup. Aku takut dia masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam yang maju. Meskipun ada banyak ahli yang hadir. Masih sangat sulit untuk menghadapinya. Yan mengingatkan. Lindung mengangguk lemah sebagai tanggapan. Sampai sekarang. Bahkan jika dia menggunakan banyak trik. Dia paling tidak akan bisa menandingi ahli tahap awal kematian mendalam. Jika mayat itu pada tahap kematian mendalam, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri pada pandangan pertama. Sementara Lindung sedang berbicara dengan Yan, karena pergantian peristiwa yang tidak terduga ini. Para ahli dari sembilan gerbang tenang dan balai langit misterius telah melemparkan pandangan mereka ke arah cahaya hitam yang muncul. Benda itu sangat kuat. Semua orang berhati-hati, melihat sosok yang kokoh itu perlahan keluar dari cahaya hitam. Tetua berambut abu-abu itu berbicara dengan suara rendah. Apa sebenarnya itu? Menyeka darah dari sudut mulutnya. Pang Hao bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak yakin. Tapi itu sama sekali bukan sesuatu yang ramah. Tetua berambut abu-abu itu menjawab dengan cemberut. Kemungkinan dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang imu. Bagaimanapun. Di dunia saat ini, Yimos sangat jarang muncul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat di dalam tubuh benda itu. Jika itu berubah menjadi inti petir, aku menduga bahwa hanya satu yang akan cukup untuk menebus semua energi petir yang terkandung dalam inti petir yang kita miliki. Pang Hao menyimpulkan, Mari kita mengamati situasi dengan tenang. Jika ada kesempatan, kita akan bergerak masuk dan mengambil inti petir itu. Mata tetua berambut abu-abu itu berkedip ketika tatapannya berubah agak panas sambil menatap mayat iblis itu. Dia juga merasakan energi petir besar yang terkandung di dalam tubuh mayat iblis. Bagaimana dengan bocah itu? Pang Hao bertanya sambil berbisa menatap Lindong. Tidak perlu tidak sabar. Selama dia berada di gua ini, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak akan terlalu terlambat untuk berurusan dengannya setelah semua ini selesai. Tetua berambut abu-abu menjawab dengan seringai, "Baik, kami pasti tidak bisa membiarkan bocah itu pergi." Pang Hao setuju sambil menganggukkan kepalanya. Penampilannya menggertakkan giginya dipenuhi dengan dendam dan kemarahan yang pahit. Pada saat yang sama, di sisi Sky Hall misterius, Liu Xiangsuang dan orang-orangnya berbicara dengan suara rendah. Adapun target diskusi mereka. Itu jelas mayat iblis yang kuat yang tiba-tiba muncul. Bang, ketika semua mata di dasar danau petir menyatu, sosok koko akhirnya keluar dari cahaya hitam, dan muncul di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang akhirnya dapat dengan jelas melihat penampilan sosok hitam itu. Fisiknya beberapa kali lebih besar dari orang normal, dan ketika dilihat dari jauh, ia tampak mirip dengan raksasa kecil. Tubuhnya awalnya perak cerah dan gemerlapan. Namun, sekarang ditutupi oleh pola iblis hitam yang sangat jahat dan jahat. Garis-garis pola ini meluas ke setiap inci tubuhnya. Dari kejauhan, tampak seolah-olah serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya merayapi tubuhnya. Menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Pada saat ini, hitam murni memenuhi matanya dan tidak ada riak atau fluktuasi pun ditemukan. Membuatnya terlihat seperti orang mati. Di bawah banyak tatapan dari sekeliling, dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan penuh dengan aura hitam jahat menyapu semua orang yang hadir. Di bawah tatapannya, semua orang merasakan kedinginan aneh muncul dari lubuk hati mereka. Menyebabkan tidak ada yang berani mengambil tindakan untuk sementara waktu. Banyak ahli melayang di udara saat mereka dengan waspada menatap sosok hitam itu. Kedua belah pihak membentuk semacam konfrontasi dan tampaknya tidak ada yang berani mengambil tindakan. Teguk, dalam suasana tegang ini, seseorang dengan diam-diam menelan liur. Suara samar yang dihasilkan melebihi indik telinga dalam keheningan ini. Ketika suara ini terdengar, Kilau tak menyenangkan di mata beberapa ahli mulai berkedip secara bertahap. Jelas sekali, mereka tidak ingin takut kaku oleh mayat iblis ini. Ayo lakukan, tiba-tiba, sebuah teriakan menusuk terdengar. Dengan itu, suasana tegang langsung hancur. Detik berikutnya, lusinan toko melesat keluar, tanpa batas Yuan Power berubah menjadi seni bela diri yang ganas, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka bergemuruh eksplosif ke arah sosok manusia cahaya hitam. Kum serangan membelah cairan petir, sebelum membanting tubuh sosok cahaya hitam itu dengan keras. Pada saat itu, cairan petir di sekitarnya meledak terpisah. Sudah dipukul, setelah melihat adegan ini, sukacita muncul di wajah beberapa orang. Namun, sebelum kebahagiaan ini bisa menyebar, mereka melihat sosok cahaya hitam berjalan lambat. Tanda iblis hitam menyeramkan di tubuhnya samar-samar berkilau dan bahkan tidak ada goresan di tubuhnya. Gabungan serangan beberapa lusin ahli secara tak terduga tidak dapat menyebabkan kerusakan. Pertahanan yang mengerikan seperti itu, setelah mengamati ini. Kengerian dan keterkejutan mulai merayap ke mata beberapa ahli ketika mereka mulai merasakan sedikit kegelisahan. Mayat perak di hadapan mereka ini tampaknya berbeda dari yang mereka hadapi sebelumnya. Saat mereka merasa diam-diam dikejutkan oleh tontonan ini, Demoniki dengan marah berbalik diperkuat dalam mata hitam legam dari sosok cahaya hitam. Detik berikutnya, suara yang sangat aneh dan melengking terdengar dari mulutnya. Desir saat gelombang suara melengking terdengar, sosok cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar. Sehubungan dengan hantu, sosok itu muncul di hadapan beberapa lusin ahli yang telah menyerang. Cahaya hitam meletus, menembus formasi mereka dalam sekejap, sebelum muncul di belakang mereka. Bang-bang-bang, ketika sosok cahaya hitam muncul di belakang para ahli, tubuh mereka langsung membeku. Detik berikutnya. Awan kabut berdarah meledak di tubuh mereka dan lubang berukuran kepala darah muncul di tenggorokan mereka. Black demoni bangkit dari tepi lubang sebelum bolak-balik ke dalam tubuh mereka dalam sekejap, merusak iwan spirit mereka di dalam. Ah, cerita sengsara bergema sebelum berhenti dengan cepat ketika mayat beberapa lusin ahli jatuh turun ke dasar danau. Mendesis. Ketika mereka menyaksikan beberapa lusin ahli kehilangan nyawa mereka dalam sekejap mata, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Kejutan dan kengerian di mata mereka sudah mencapai yang ekstrim. Mereka adalah 30 ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang maju. Jika mereka berkolaborasi, bahkan seorang ahli tahap mendalam hidup sempurna akan dipaksa untuk mundur. Namun, di depan mata mereka, mereka langsung terbunuh oleh sosok cahaya hitam dalam sekejap mata. Ini hanyalah pembantaian. Hanya pada saat inilah akhirnya semua orang mengerti. Kekuatan sosok cahaya hitam di depan mata mereka tampaknya telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Ku, wajah dipenuhi dengan kejutan. Lindung menyerap seluruh tontonan ini melalui matanya. Sebelum menghembuskan napas dalam-dalam. Tanpa sedikit pun keraguan. Dia menarik Mulingshan saat dia menembak ke arah permukaan Danau Petir. Hal di depan mata mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Namun, sama seperti Lindung dengan tegas melarikan diri dengan Mulingshan, cahaya hitam tiba-tiba bersinar di mata sosok cahaya hitam yang baru saja membunuh beberapa ahli Lusin. Pada saat ini, mata yang semula benar-benar tanpa kehidupan, tiba-tiba memiliki jejak yang sangat kecil dari ekspresi kosong. Itu.